Dan juga insight, kawan. Eh, walaupun ada ini win, ada player baru, tapi kan player barunya juga udah pernah di ya Walaupun bukan di Bigetron. Iya, betul banget. Dan tanpa berlama-lama lagi, kayaknya di kita bisa lakukan interview. Udah siap nih udah sama tim Bigetron ya. Red Alliance. Halo, bagas. Ya, Kalau gue tuh lihat dari kacamatanya win. Oh, Kalau kacamatanya. Kalau bagus tuh frame-nya hitam. Oke. Okay. Bagas tuh framenya putih. Ah oh, gitu, dari kacamatanya. Iya, gasar itu transparan, transparan. Transparan ya, oke. Okay. Baik. Zuxi sehat ya, alhamdulillah. Oh, gimana kau, Windy? Kamu gimana kau, Di? Sehat, sehat. Alhamdulillah, Zuxi. Kita berdua penanya nih sama Zuxi. Dengan adanya format baru dan ada uh, di grup saat ini nih, mm -hmm. menurut Bigetron Red Alliance, apakah ini sebuah ancaman atau keuntungan bagi kalian? Apalagi uh, sekarang formatnya beda, karenanya liga ditambah melihat dari grup kalian sendiri ntar ya lihat grup. <laughs> Oke okay, dari okay, okay, okay. dari tim-timnya sih kalau Geek Fam uh, DX dan Apg dan tim aku sendiri hmm? uh, ini nggak masalah sih kalau misalnya dilihat ke tim Vietnam itu mungkin bisa dibilang tim yang agak rusuh gitu loh ya. Oke. Okay. Seperti yang udah sekarang lagi dialamin lah gitu loh. Ya. Berarti kalian ready banget siap banget lah ya. Hmm, betul Oke okay, dan kita tahu sendiri dari Bigetron Red Alliance kan sempat menjuara di Southeast Asia di season yang kedua ya kan Di season ketiga sempat uh, gagal untuk bisa mendapatkan gelar champion lagi Nah kira-kira ya. optimis gak nih dari Bigetron Red Alliance bisa mendapatkan kembali gelar juaranya di Southeast Asia season yang keempat? Hmm, dibilang optimis sih tetap optimis terus gagal terus tetap kita masih tetap berjuang Dan ya semoga kan di kesempatan kali ini kita gak berharap lebih lah yang penting kita mendapatkan slot untuk uh, PMGC aja, itu aja sih. Dah, ini dia mental juara. Walaupun ada kegagalan, tapi tetap optimis. Betul. Untuk menjalankan yang akan datang, ya. Apa nih tantangan terbesar Bigetron Red Alliance untuk PMPL South East Asia Championship season 4 kali ini, Zuxi? Tantangannya sebenarnya sih banyak, cuman uh, mulai ke sini kayak uh, udah siap aja gitu loh. Karena sebentar lagi, Yohek juga bakal ke Indo, jadi Mungkin chemistry-nya kita bakal langsung bisa dapat lah. Udah siap buat main Oke. di Sailfine Outlook. Wow, titik. tadi ada pertanyaan yang belum kita tanyain, udah dijawab. Oh, ya. Sebentar lagi, Yuhay bahkan ke Indonesia juga. Bahkan gabung oh. bareng-bareng di Gila. Belum kita lantarin pertanyaannya di. Iya, <tuh> ini ya. Berarti udah ada gisi-gisi. Ternyata Yuhay akan segera langsung bergabung dengan BTR bermain di Indonesia. Ya, sebetul banget. Dan juga dari grup A sampai dengan grup e N di Zuxi nih. Kira-kira setelah lihat grup draw-nya, tim mana yang menjadi ancaman terkuat nih untuk tim Bigatron Red Alliance? dilihat lagi grupnya lihat lagi, <laughs> lagi. Uh, lihat lagi kalau dilihat-lihat sih semuanya semuanya tuh udah harus kita waspadai ya kita nggak bisa ngeremehkan semua tim itu udah apa sejago atau enggak uh, kita sih lebih ke drop spot kita sih kayak tim face plan terus uh, ada lagi tim dari tim C di Venom tuh tim secret gitu loh uh -huh. kita lebih ke drop spotnya sih kayak Tim Secret dan Face Clan sih itu aja sih. Oke okay, berarti yang kalian waspadai adalah ya, di kita game-nya ya. juga bakal ngubah drop spot sih. Oke okay, wow. ini dia, ini dia yang bakal menjadi penasaran seluruh Bigetroners dan pecintanya Bigetron di Indonesia nih ya. Ternyata Bigetron punya strategi lain. Kalian yeah, because... merubah drop zone, tapi keep silent dulu aja lah. <laughs> ya, keep silent dulu aja, biar nanti kalian saksikan ya. Oke okay, last question nih Zexi, melihat bagaimana kalian selalu merubah komposisi pemain nih. ...waktu di region kemarin kan ya... ...apakah hal itu akan terjadi juga di PMPL Southeast Asia... ...atau Biggeron Red Alliance ...udah menemukan komposisi yang tepat nih... ...untuk para pemain-pemain terbaiknya. Sorry. Putus-putus oh, putus, suaranya. Putus. Oke, okay, kita ulangin lagi. Buat Zuxi. Kan kita kemarin lihat nih... ...di region Biggeron Red Alliance tuh selalu merubah komposisi pemain. Apakah nanti di Southeast Asia akan terjadi juga... Atau mungkin kalian sudah mendapatkan komposisi yang pas? Oke. Itu itu sebenarnya tergantung sama coach sih. Jadi ya mungkin ini nyamanya Liga. Dan kita lihat Liga yang kemarin PMP LID. hilangkan uh, kesempatan lagi lah. Jadi uh, di saat ini juga, di kali ini juga. Uh, di Liga SEA ini kita nggak bakal menyanyakan kesempatan kita. Dan kita e. bakal... Nah, buat komposisi pemain kita dengan matang sih, itu aja. Right, kalau begitu berarti emang udah bakal matang banget Betul. nih ya, untuk Bigetron Alliance, melaju ke PUBG Mobile Pro League. Soalnya, East Asia Championship Season yang keempat. Kalau begitu, thank you sahabat so Zuxi. Semoga BTR bisa memberikan hasil yang terbaik Amin. dan bisa membawa nama baik Indonesia, Indo Pride. Oke, oke, <laughs> <laughs> Pamer. Mentang-mentang baru, mentang-mentang baru. Wah, thank you, suksi itu endingnya kita enggak, enggak.